Hai hai hai Taukah kalian sob, jika insting predator yang satu ini dilengkapi dengan kecepatan berlari hingga 60 km per jam Serta kemampuan melompat sejauh 6 meter dengan tinggi 5 meter Ya, siapa lagi kalau bukan si belang ini, yaitu harimau Senjata andalan kucing besar ini adalah cakar yang mampu mengoyak tengkorak lawannya hanya dengan satu sabetan saja Ya, ternyata gak hanya itu, bahkan saking kerasnya, suara auman harimau bisa terdengar dari jarak 2 mil. Ciri-ciri harimau sendiri umumnya memiliki corak garis berloreng. Tapi tahu gak sih kalian sob, ternyata bukan cuma bulunya saja yang punya garis-garis hitam, kulit dalam harimau juga belang. Pola loreng setiap harimau tidak pernah ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, para ahli biasanya mengidentifikasi seekor harimau melalui pola garis-garis hitam pada pelangnya. Namun terlepas dari bulunya yang indah, ternyata harimau seringkali menyebabkan tragedi yang mengerikan. Seperti seekor harimau membunuh dua orang dari keluarga yang sama dalam dua insiden terpisah dalam waktu 24 jam di Karnataka. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Serangan itu terjadi di salah satu desa di India, tepatnya di pinggiran Taman Nasional Nagara Rahaule, Suwaga harimau di distrik Kodagu. Dalam serangan pertama, seorang remaja yang berusia 18 tahun dibunuh oleh seekor harimau dan tubuhnya hanya ditemukan setengah, itu akibat dimakan kucing besar itu. Dalam insiden kedua, seekor harimau juga menyerang seorang lansia yang berusia 75 tahun pada Senin pagi sekitar pukul 7. Jenazah korban yang meninggal terlacak sejauh 200 meter dari tempat jenazah remaja tersebut ditemukan. Petugas kehutanan berpatroli di desa terdekat dan dokter hewan bersiaga untuk membius harimau begitu terlihat. Penduduk desa juga mengeluh mengetahui jika ada seekor harimau yang sering berkeliaran di sekitar tempat tinggal mereka dan memangsa hewan ternak. Dan setelah dua kematian tersebut, warga yang berada di desa dekat Taluk Ponampet semakin waspada terhadap harimau yang berkeliaran di sekitarnya. Pemimpin Kongres AS Ponana mengatakan dua orang telah kehilangan nyawa mereka dalam serangan harimau dan ini bukan pertama kalinya. Dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 8 orang telah kehilangan nyawa mereka akibat serangan harimau. Ya, berbicara tentang konflik manusia dan hewan buas di Kodaku, harimau dan gajah ada di mana-mana. Apalagi di perkebunan kopi yang seringkali membahayakan nyawa pemilik perkebunan dan petani di sana. Bahkan baru-baru ini juga ada dua orang yang telah kehilangan nyawanya karena serangan harimau yang berkeliaran itu. Namun sayangnya, tidak ada tindakan dari pemerintah negara bagian atau pejabat distrik untuk menyelesaikan konflik ini. Bahkan pemimpin Kongres AS PONANA juga sampai menyerukan penyelidikan menyeluruh atas masalah tersebut. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.